yang mana info spesial, Sobat ya, tinggal lima hari lagi. Tentunya, bang Min akan mengingatkan untuk kita semua, para pecinta Leslar, bahwa spesial pengajian akan hadir. Cinta Abadi Leslar, Sobat ya, di ANTV, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan. Tinggal lima hari lagi, kita bersama-sama akan menyaksikan acara spesial Cinta Abadi Leslar, spesial pengajian tentunya hanya di Antv, persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan rangkaian acara selalu diberikan lancar dan sukses, almin ya robbal alamin. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah ungkapan yang mana tentunya alhamdulillah semakin bangga untuk Rizky Bilar single terbarunya masuk televisi, persahabat ya pemberitaan dari TV luar biasa semakin bangga semakin Tentunya kita bahagia dengan prestasi yang ditorehkan oleh idola kita ini persahabat ya luar biasa Mudah-mudahan saja ada kejutan yang tentunya lebih spesial yang diberikan untuk kita semua para fans Postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Rizky Bilardo jodohnya Lestiani Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Aku bangga saat Abang Masuk berita dan ini CNN Indonesia loh karena berita itu real kata-kata yang keluar berbobot bukan kayak gosip pembawa acaranya aja nyinyir apalagi isinya tuh prasaba ya. ini tentunya langsung CNN Indonesia yang mengabarkan bahwa tentunya single terbaru Rizky Bilar mendunia luar biasa kita doakan yang terbaik untuk idola kita mudah-mudahan selalu diberikan Kebahagiaan dan kesuksesan, amin ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya, para sahabat, ada unggahan uh, spesial juga, masih dari akun Instagram yang sama, ini info bahagia. Para sahabat, ya, kita lihat yang mana meripos kembali unggahan dari Bang Ariel. Posisi Bang Ariel sekarang para sahabat, ya tepatnya hari ini ada di lokasi syuting persari tentunya lokasi JWB 2 persahabat ya Bismillah di sini dulu semoga lancar selalu Amin itulah kalimat yang dituliskan oleh Bang Aril apa mungkin tentunya Dedek Lesti Kejora akan main sinetron JWB hari ini persahabat ya makin penasaran dan makin tentunya traveling kejutan apa lagi yang akan diberikan kalau benar mudah-mudahan saja tentunya Leslie Kejora bisa main bareng calon suaminya syuting bersahabat ya. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Kita lihat ke GS-nya Bang Aril Pak sahabat ya luar biasa tentunya lokasi syuting Studio Persari Pak sahabat ya sudah dipastikan kayaknya Tidak di Lesi Kejora tentunya syuting Pak sahabat ya ikut syuting JWB 2 nih luar biasa kejutan yang akan diberikan oleh idola kita ini pastinya bakal trending dan booming kembali Pak sahabat ya dukung dan doakan terus buat idola kesayangan kita Berikutnya juga, para sahabat, ya kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Rizky dot Jodohnya Lestiani. Para sahabat, ya disitu tertuliskan, Woi, pagi ini aku bahagia, balik kita ke Jorah Anak Pak Ustadz. Sepertinya OTW ke JWB nih, seriusan loh, soalnya kalau ada Om Boril, pasti ada kerjaan untuk dede Itu udah pasti kalau gak ada kerjaan Om Boril, gak pernah ikut. Paling kalau jalan-jalan keluarga, ya ikut, pasti para sahabat, ya. Pokoknya yakin saja, Mudah-mudahan tentunya ada kejutan hari ini yang diberikan oleh idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan kabar baiknya persahabat yang tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar Mungkin ini informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh